Jadi Allah Ta'ala one pen, semua takdir, qadar Sejak daripada azali lagi Atau gapo yang akan berlaku Sapakah hari kiamat, sapakah syurga niaka Dan dialah juga yang memilih satu-satu dari makhluknya Untuk sesuatu tugas Atau keutamaan dan kemuliaan Termasuknya malaikat, rasul-rasul Dan semua Yang diberi kemuliaan kebaikan ke kepada makhluk dia maka kana lahumul khiarah subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم إنها رزعمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أ تبصرون Wa min rahmatihi ja'ala nahara Litaskunu fihi wa litabtagu Ayat Surah Al-Qasas <coughs> Sambung ataupun unuh satu ayat Yang kita baca kemarin Ayat ini masih lagi Tak baca, nota kaki Satu, tiga, dua, empat <coughs> Dan Tuhanmu menciptakan Apa yang dirancangkan Berlakunya Jadi Allah Ta'ala one pen Semua takdih, qadar Sejak daripada azali Lagi, atau gapo yang akan berlaku Sapakah hari kiamat, siapakah syurga niaku. Dan dia lah juga Yang memilih satu-satu dari Makhluknya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan. Termasuknya malaikat, rasu-rasu dan semua yang diberi kemuliaan, kebaikan kepada makhluk dia. Terutamanya rasu-rasu yang diutus kepada manusia untuk menerah dan memberi penjelasan hak-hak agama. Dan juga termasuknya hamba-hambanya, hamba Allah dikandungi manusia utama sekali. Lepas tu jin yang berime yang bersih suci zohir dan batin. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka dunia, siapakah dia boleh menjadi ahli syurga? Tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi sesiapa pun memilih selain dari pilihan Allah. Ini ni kamasit, Allah Taala dia nak bui kepada siapa, dia tak seberi kepada siapa. Sebab itulah kita selalu baca qulillahu maalikul mulk tu til mulkaman tasha. Siapakah akhir ayat eh semak ya Sebab ia panggil saya baca sekejap Kita mengaku royak kepada Allah wahai Allah. Malikul mulk. Allah lah yang memiliki kerajaan. Mung nak beri kepada siapa kemuliaan dan mu nak hinor ataupun mu nak cabuk Daripada siapakah ke, kemuliaan itu? Munak hino munak munak munak anak gapo semua? Dia dikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Pada tangih munglah saja kebaikan. Ke. Maksudnya pada diri munglah saja ya Allah kebaikan ke. yang munak bui kepada siapa? Innaka ala kulli syai'in qadir. Munglah yang menguasai semua setiap sesuatu. Sebab tulah bila disebut ayat ni Allah sebutnya subhanallah wa ta'ala Amma yushirikun Maha suci Allah dan maha tinggilah Keadaannya dari apa yang mereka Sekutukan dengannya Berarti Allah ta'ala Yang maha bersih Suci daripada segala Yang manusia duduk sekutu Duduk syirik Duduk kata tu Hai macam tu tu hai macam ni Bukan seperti mana Yang diskod ataupun yang di Salah oleh manusia dan jin Allah Satu Allah tidak ada anak Tak ada ada bapak Tidak ada ibu Allah Sifat mulia Sifat sempurna Ada pada diri dia Sifat kekurangi Dan sifat yang naqis Ataupun sifat yang buke-buke Tidak ada bagi Allah Allah bukai tino Bukai jatai Bukai pok Bukai anak Allah bukai buta Bukai tuli dan sebagainya maknanya sifat-sifat ha tak molek tak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala tapi sifat sempurna dan lengkap adanya pada Allah sebab tu kita orang Islam pun pakak mengaku bahawa Allah sebagai tuhan kita dan kepada dia lah. semua urusai-urusai sama ada urusai dunia urusai akhirat kembali kepada dia belakang. dia kehendak dia kuasa dia bijak sana dia lebih mengerti, lebih alim Lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih. Segala-galah bagi Allah Subhanahu SWT Nota kaki di bawah Satu, tiga, dua, empat Di dalam pimpinan Al-Rahman Allah SWT jualah Yang menciptakan sekelia makhluk Dan dialah jua Yang memilih sebahagia daripada Dari makhluk-makhluknya itu Dengan diberi keutamaan dan kemuliaan. Terutamanya kepada rasul-rasul ni Banyak ke ulama pakat wayak pensi yang diahukan dalam tafsir katanya Iaitu Rasul-rasul dan Nabi-Nabi Dan orang-orang yang dipilih oh, Oleh Allah Ta'ala Walaupun orang itu bukan Nabi, bukan Rasul Sebab Dikalangnya hamba Allah Ada juga Orang yang terpilih Nah, Terutamanya Orang-orang Yang hampir diri dia dengan Allah Walaupun dia bukan maqam Rasul Bukan maqam Nabi Tapi Allah Ta'ala pilih dia sebagai orang mulia bah, Kita pun nak macam itulah dalam hidup kita ni Dunia akhirat nak Naui Allah Ta'ala Pilih kita Jadi orang mulia Di atas muka dunia Sampai kita boleh duduk di dalam syurga Di antaranya ialah rasul-rasul Rasul-rasulnya rasul Maka tidaklah patut bagi sesiapa pun Memilih yang lain daripada Yang telah dipilih dan ditentukan oleh Allah Azza wa Jal Lebih-lebih lagi Tidak patut bagi golongi Yang kafir musyrik Memilih jalan yang salah dan mempersekutukan Allah Dengan sesuatu yang lain orang Ini boleh katakan Salah dan silaknya Orang-orang musyrikin Orang-orang musyrikin bukan ada di Zamir Nabi Ataupun belum pada Nabi Jadi rasul saja tak? Bahkan sekali ni pun Ada orang-orang musyrikin Ya nah, ada tiap-tiap yuk semai Sampai ke hari kiamat Sebab musyrikin artinya Orang yang percaya kepada Allah Tapi dia percaya lagi kepada benda-benda yang lain yang boleh kesel. Dia berasa katanya benda tu kesel dalam hidup dia. Azimak, kubur, usu, Main dengan bawa hatu. Nengok nasi dan sebagainya. Jalan belakang tu. Benda-benda syirik belakang. Duk mitok dengan benda tu, mitok dengan benda ni. Duk cahaya, luk-luk. Dari hati dia, duk pergi dengan benda tu. Kalau dia, dia tak... Dia tak ambil benda tu, mari tak, mari sakuk mari bubuh dalam kereta dia atau dilengih dia. Dia berasa katanya akan timbul benar-benar tak molek pada diri dia. Jalan belakang tu, syirik belakang. Sebab tu, musyrikin, jangan kita anggap katanya duduk di dalam zaman Nabi. Hak Nabi duduk kuat lang pada waktu tu saja tak. Bahkan zaman sekarang ni pun, kita berser, orang-orang Islam kita jadi musyrikin tapi kita tak ada dok i'tlaq ataupun tak ada tok namo katanya orang sekarang ni orang musyrikin. Tapi kita tok padanya orang kafe. Orang kafe ni semua harta muka dunia adalah orang syirik belakang Kafe tu habis jalan dah. katanya orang kafe tu kira katanya sut cok mohor dah gai. Orang kafe iaitu nya orang patisai satha dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patu gak? Kan? Dalam ugamu mereka họ dok buat fitikam go tu fitikam go ni go banyak kalau, Họ tu boleh katakan lebih daripada syirik yang kita dok gamuk-gamuk katanya puak dia, dia buat boleh jadi sikit, tapi họ sebenarnya banyak. Syirik, pekak gadik họ dia dok buat fitikam pelek-pelek dalam ugamu mereka. Walaupun setengah-setengah ugamu, dia percaya katanya Allah Taala sebagai tuhan mereka. Cuba kita perhatikan tak? perkataan eh dalam dalam dalam semua tiap-tiap agama -tiap yang ada belakang ni eh? iaitu Percau Tuhan Lord God ada belakang ni Prabu dan sebagainya saya tak pandai bahasa lain daripada ni. Nak no, ayat katanya adanya perkataan eh, yang disebut di dalam setiap agama. Tapi Tuhan dalam arti yang dikehendaki dalam Islam iaitu nya Allah. Tapi Tuhan, hak kita ada sebut Tuhan, Tuhan, Tuhan dalam ugamu asing. Dia percaya katanya Tuhan tu bukan Allah tapi Tuhan, iaitu nya Pencao ho dalam ugamo dia. Cuba kita perhati. Ha bahasa orang putih dan saya tak pandai juga bahasa orang putih. Tapi bila kita tengok orang-orang putih berlaku gagap-gagap oh my god oh do rek oh Allah oh apa ni rabbi rabbi rabbi artinya tuhanku yang kita maksud dalam Islam iaitu nya Allah tapi oh my god oh tuhanku dalam agama dia dia pegang wallah wala melagu mana kita tak tahu juga orang Yahudi dengar orang Kristian dia percaya katanya god dia tu adalah roh yang dia pegang. Patu syirik belana di dalam agama mereka. Cuba tengok, saya tambah sikit dah. Tengok dalam dalam duit dolar Amerika. Terok tengok belakang dia tulisnya in god we trust. Ataupun lebih kurang itulah. Saya, saya saya tak ingat duk, duk, duk perhati tengok dulu in god in lord we trust. Berarti kita percaya kepada Tuhan. Lord, arti L O R D tu. Lord artinya Tuhan. Ah tu? berarti dia percaya kepada Tuhan tapi Tuhan mana pun kita kita, kita tak tahu. Dalam Islam dia tak we kita sembo kita wasuah ataupun kita waweh. Ha Tuhan nak u jadi Allah Allah sungguh. Sebab tulah taksir u jadi kita syirik walaupun Masuk semula dak? Ini tidak pula bermakna bahawa seseorang hendak kejangir menggunakan akal fikire, dan kegigihannya -ke -ke -ke usahanya tetapi maksudnya hendaklah ia menerima apa yang berlaku sesudah ia mencurahkan segala daya upayanya, memikir, mentadbir dan memilih. Bukan semata-mata serah takdir kepada Allah. Ha dan Tuhan tanda siap-siap dah. Nak berlaku tak berlaku kita kacel sargo mana pun tak berjaya hang ni tak kena kecek lagu tu fikir lagu tu pun tak kena tapi Allah taala dia beri peluang lagi kepada setiap orang usaha cari jalan ikhtiar gotu-gani gotu, gotu, gotu, gotu. kok jalan molek lepas tu insya-Allah tengoklah natijah hasil dia nak berjaya tak berjaya bukan duduk di kita tapi duduk di Allah ha gitulah cara dia dak mentadbir dan memilih dengan tenang hati serta berserah diri berbulak-bulak kepada Allah. Kerana kewajip setiap seseorang ialah berusaha, sekadar daya upayanya dan kesudahannya terserah kepada Allah. Serah kepada Allah. Ha ni? nak jaya tak jaya serah. Kita nanti kita nanti usaha ya. Usah dengan sesungguh sungguhnya Mari ayat yang 99. Dan Tuhanmu Mengetahui akan apa yang terpendam dalam hati mereka Dan apa yang mereka zahirkan Hal ni yang zahir, yang jelas-jelas juga Itu yang Benar yang duduk fang dari hati manusia Yang orang tak nampak Tak bunyi Tapi dari hati orang ni je boleh kecep Supaya kita duduk dia-dia Mulut kita tak takde gerak Tapi dari hati kita kita duduk kecep Bobek, bobek, bobek, goto, goto, go goto, goto, goto Lepas tu hati ni yo sampan Dengan otak kita yo sampan dengan ruh kita Allah ta'ala tahu belakang ni Tak berhajak kepada panjik sangat hurai Tapi kita semua pakat tahu Katanya Allah tahu gapo isi hati Dan gapo yang jadi zahir Yang zahir, yang ni yang cikak-cikak Yang kecil, yang buat Jalur, ungar dan sebagainya Alhamdulillah. Sebab tu kita ambil daripada ayat ni, we gamba katanya semua tiap-tiap perkara -tiap hok kita usaha, kita buat, Allah Taala tahu belako. Walaupun nampak zahirnyo molek, tapi dia hakikat dalam tak molek. Makanya tak molek. Hak kita noknyo zahir dan batin molek belako. Jenis belako, bersih belako. Insya-Allah, orang jenis macam ni adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari ayat yang ke-70 Dan dialah Allah Tuhan eh, Tiada Tuhan Melainkan dia La ilaha illahu Ni Nau jadi kemahnya Pegengeh setiap orang Muslim Iaitunya terhadap Ketuhanan Allah sahaja yang asa Yang berhak di ibadah, Tidak ada Tuhir selain daripada Nyo sahaja Yang apa di ibadah seperti mana Tidak ada tuhan lain yang Buat, yang cipta Mengikut apa yang dikehandokinya Dan mengikut Kudrah iradaknya Itu dari tafsir Mengatakan macam itu Lahulhamdu fil'ula wal'akhirah Dan dialah Dan hanya Dia yang berkuasa Menghukum Serta Uh, saya baca tak, tak, tak kena. Ne? Di dunia dan di akhirat. Dan hanyalah dia yang berkuasa menghukum. Serta kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Wa ilaihi turja'un. Kamu semua akan dikembali kepada Allah. Berarti kita mari ke dunia guna ke apa tu? Guna ruh dia, tu badai, hak dia bui. makan Makinnya rezeki semua, hak dia bui belakang. Lepas tu dia nak panggil ikleh semula kepada dia. Itulah hak kita dok mengaku inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kena sebut sokmo deh hak ni ni. Bukan nanti ada orang mati inna lillah wa inna ilaihi rajiun kita was nak cari lalu siapa mati ni. Nak tarik, cari dalam line hak, orang itu tulis inna lillah inna lillah nak tengok tengok tengok Oh, dah Allah mati. Nak hak sebenarnya inna lillah wa inna ilahi rajiun kita kena sebut sama dalam hidup kita tak ada kira benda tu berlaku apa ni kereta belaga rumah Wutuh. pokok kayu tebang balik. okay mati tak. walaupun benda kecil sekalipun kita kena sebut sama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sebab nak teran hidup kita ni hidup kerana Allah dan kena kembali kepada Allah Begitulah orang okay, ada selalu ingat kepada mati ingat kepada Allah ingat kepada akhirat, ingat kepada kubur dia basah tupu nak pergi buat maksiat basah tak Tasi buat maksiat kalau ada salah silap sikit sebanyak pun insya Allah, Allah tak ada apa terutamanya kita berada di dalam bulan Ramadan, hak ni kait dengan bulan Ramadan sikit tak, bulan Ramadan ni saya berasalah katanya kalau nak kira cuci manusia ni tak ada dah bulan lain bulan Ramadan cuci Bersih sungguh. Orang tak buat dosa dengan sengaja yang nak buat siap malam. Tapi kalau takdeh katanya ada juga setengah setengah orang duduk buat dosa dalam bulan Ramadan. Ha, tu tak ada agar. Boleh cuci dah. Nah, semua perkataan eh, kita, perbuatan kita, kita tengok, kita dengar, kita usaha, kita makan, kita apa Semua cuci. Apa-apa tak lagi? Orang yang reti, sungguh. Hidup dia dalam bulan Ramadan. Oh... Sebab tu tubik keluar daripada bulan Ramadhan Adalah orang itu orang cuci Supanya hari yang ibu bapa dia beranak kepada dia Boleh laylatul qadar lagi Baca Qur'an habis nah, Sekurang-kurang baca Qur'an habis sebuah Siapa yang tak baca, baca tak habis lagi sebuah Bagi orang yang panah lah Panah baca Qur'an laca baca Qur'an Saya yakin katanya orang tu baca lebih pada sekali kata Cuba kita gambar Kita baca Qur'an banyak mana boleh pahamloh ini sebagai pemtim dari uh, sikitlah kepada kita. Bila kita baca kroe huruf yang ada di dalam kroe ni semua sikitlah. Eh? Saya betul lah eh? dengan ada muat ada ada lain. huruf yang ada di dalam kroe semua ni 323,671 huruf. Tiga ratus dua puluh tiga Huruf. Apa cuba kita gambar. Kita baca setiap huruf di dalam Quran ni tu hebui sepuluh. Ganda. Kita gikun cool dengan sepuluh. Dia akan tubiknya samlan, sonsen, samun, hukfan, cedroi, sif. Masya Allah. Tiga juta lebih. Pahala yang boleh kepada kita. Nabi rakyat katanya, Laa alif lam mim harf. Walakin alif harfun Walamun harfun Wa mimun harfun Hadis dikeluarkan oleh at tirmidzi 2910 Nabi katanya, aku bukan maksud Alif lam mim itu sahuruf Tapi alif sahuruf Lam sahuruf Mim sahuruf, berarti kita sebut Alif lam mim Kita akan bolehnya 30 hasanah 30 pahlawan kepada kita Apatah lagi Kita sebut Banyak Di dalam Qur'an, Baca Qur'an Ingat muluk Baca Tengok Di mashaf dia Dan sebagainya Dalai semaya Luar semaya Sebab tu Orang okay, Islam ni Masya Allah Pahla tak putus-putus Falahum ajrun Ghayru mamnun Bagi mereka itu pahala tak putus-putus Mamnun artinya Makta Tak putus-putus Pahlawan boleh kepada dia Walaupun dia duduk Tak nak baca Al-Quran eh, Tapi dengan sebab email yang ada Di dalam hati tiap-tiap orang tu Sebagai bateri Orang duduk Cah so'amu dengan Allah Apatah lagi Orang yang ingat so'amu kepada Allah Buat dia tu Buat dia ni Usaha tu Usaha ni So'amu ingat kepada Allah Saya Wee pesene kepada diri Saya sendiri Dan ikhwah akhawat yang dikasihi Mula apa gapa-gapa Kalau kita tak pandai Nak baca doa tu Dah baca doa ni Kita bismillah Buat apa gapa Bismillah Bismillah Bismillah Bismillah InsyaAllah Kita akan duduk di dalam Maknanya dalam Krab Ugamu Yang kita Selalunya ingat kepada Allah Buat gapa-gapa Dengan nama Allah Walaupun kita nak makan Nak duduk Nak tidur Nak gapa, nak kerja Kita buka pintu Kedah kita Bismillahirrahmanirrahim Tak ada pernah ada Main dengan azimak Sakuk situ Nak lari Kedah nah, Nak Nak orang masuk Kedah kita Gatuh Gatuh Bismillah Dengan nama Allah Dan kita baca doa-doa yang nabi duk ngajak kepada kita insyaallah molek di dalam hidup dunia sampai akhirat bila kita mati barulah kita boleh tengok apa hasil natijah hon hak kita buat baik tu dia akan timbungnya di dalam hidup kita hayatan thayyibah di atas muka dunia lepas tu dalam kubur kita kita akan duduk sebagai berhak berhak semua tak ada kena bangun-bangun dah nanti bangun si sangkala yang kedua tu Panggil, pagi duduk dalam syurga, insyaAllah. Itulah hasil natijah yang kita ada usaha atas muka dunia. Nak betul hidup kita, jangan kita ada syirik, jangan kita ada unsur-unsur yang tak molek Dalam hati, dalam perbuatan usaha kita. Itulah. gua nah. tiga ayat yang saya baca apa tu. Ayat yang panjang lagi. Lepas pada tu, 71 sampai 73 tak ada dah nak terjemur. InsyaAllah tengok esok kita masuk lagi dalam beberapa ayat sebelum daripada nak masuk ke soh korun. Kisah Korun ni duduk di ayat yang ke-70 ni dalam suratul qasas Banyak pula kisah Korun dengan Nabi Musa alaihissalam yang Allah Taala cerita. Wassallahu alaihi wa Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.